media, tegok, iya, yang sana ini, kau nonton, kau nonton, apa nomenjudul di sini? Ah, ketan ya pak, kurang gede balik ketan ini. Kau nonton, ini mending malah ambro, ambro kayak bro kakape, ceklek kakape, kau mending. Terima kasih.